Apakah USD/CAD akan tertekan kembali? Bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tekanan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.27724, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.28321. Sekian analisa forex untuk tanggal 7 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212